Setiap hujan, pasti sini banjir Karena lahan sawah yang terlalu rendah drainasenya kurang bagus Halo bose Ketemu lagi di channel Cerita Tani Kali ini kita akan bercerita tentang Cabai Igotavi Lahan tergenang banjir tetap paner Silahkan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Setiap langkah yang kita lalui adalah bagian dari cerita kehidupan yang telah ditakdirkan, termasuk bagi seorang petani. Setiap yang ia tanam adalah bagian dari penunjang kehidupan yang akan menjadi sebuah cerita. Kali ini kita sedang berada di Desa Pasung, Kecamatan Odi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lahan milik Bapak hari ini. Semula bukanlah lahan cabai Dan bahkan beliau belum pernah tanam cabai sebelumnya Seperti apa cerita Pak Hari selengkapnya? Perkenalkan nama saya Hari Petani dari Klaten, Jawa Tengah Saya menanam cabai igotavis sebanyak 1400 batang Sebelum nanam cabai saya nanam timun, kacang panjang, tomat melon pernah semua mas kalau cabe baru pertama kali ini saya tanam jadi sebelum tanam cabe kemarin nggak ada olah tanah mas saya mas langsung tanam, tanam. iya ini lahan udah hampir lima tahun lebih Nung pernah di olah lahan lagi mas. tiap hujan pasti sini banjir karena lahan sawah yang terlalu rendah mas. drainasenya kurang bagus kalau saya hitung dari awal tanam sampai sekarang hampir empat kali lebih mas ya. banjiran terus mas sampai satu jengkal mas kadang bisa hilang gulutannya nah, sampai sini pernah mas tapi ikut tahu dari segi ketahanan virus luar biasa mas hebat di lahan air pun juga seperti lahan saya ini kan penuh air itu masih tetap bertahan walaupun hampir kena banjir terus ini perlakuannya hanya rutin pakai itu tabur dolomit untuk menjaga ph tanah ya mas ya ph tanah yang baik itu warnanya gak kehijau-hijauan itu mas kalau yang warnanya kuning kayak seng atau hitam itu pasti ph-nya ngedrop rutin pakai bungi sidakopsite, bahan aktif tembaga. Dosisnya satu tanki 16 liter, saya kasih 3 sendok makan. Kalau untuk mengatasi mencegah fusarium dikocor, baiknya dikocor. Kalau untuk mencegah busuk batang, antraknosa, di spray. Hanya itu aja perlakuannya, tidak ada yang khusus, mas karena perawatannya sungguh gampang. Sungguh mudah iko Jadi untuk pemula menanam tahu itu sangat mudah. Seperti saya baru pertama kali ini nanam cabe igotahve alhasil bisa lolos tanpa ada perlakuan khusus. Biaya pun ibaratnya dihitung ngirit. itu. 400 ke 500 ribu dari 1400-an batang ini. Tambahlah tanah mas jadi dari biaya benih sama insek sama pupuk itu udah segitu ngirit hitungannya itu ya buat teman-teman petani saya sendiri baru pemula itu saya menanam cabai tafi bisa lolos alhamdulillah bisa sampai saat ini bagus alhamdulillah tanpa perlakuan khusus maka dari saya untuk para teman-teman petani, monggo, dicoba cabai varietas baru Igotavi dari kapal terbang. Kualitas bagus, tahan virus, hasilnya juga memuaskan, disukai pasar. Untuk kedepannya, saya mungkin akan tanam lagi, pantang menyerah. Tadi kita sudah lihat e, tanamannya, sekarang kita lihat hasil panennya seperti apa dan langsung bersama pengepulnya. Ikut Tawi, Pancen, Jos.